yang bersih inilah kita sudah sebentar lagi akan sampai perjalanan yang menantang lantaran menelusuri celah gua yang sempit dan licin inilah sungai dengan aliran sampah yang menurut kabar burung dari Bandung ternyata kami tahu Oh! Oh! Oh! sungai Citarum khususnya bagi masyarakat Jawa Barat sungai Citarum merupakan sungai terpanjang terbesar di provinsi Jawa Barat dengan mengalir sepanjang hampir 300 km itu baru panjang kira-kira yang dihitung menurut garis lurus padahal jika dilihat dari satelit sungai Citarum tampak meliuk-liuk bagikan ular sehingga bila bis bisa direntangkan pasti akan lebih panjang lagi sahabat dilansir dari situs citarum.org sungai tersebut saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan sejak tahun 2016 sungai citaru mulai mengalami penurunan dan dalam memenuhi daya pasok air sungai ini selalu mengalami banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau menurut situs tersebut keadaan itu merupakan indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan daerah aliran sungai, kondisi daerah aliran sungai yang kritis, terutama di bagian hulu, telah menurunkan kemampuan daya dukung pasokan air. Ketinggian muka air yang semula sekitar 15 meter dari tepian, sekarang turun dan hanya menyisakan aliran kecil dengan kedalaman kurang dari 2 meter. Terhitung sejak tiga bulan, Abuy, salah seorang warga desa Kidang Pananjung, selalu mengambil rumput di dasar sungai untuk memberi makan domba peliharaannya. Biasanya Abuy hanya melewati jembatan bila air sungai sedang penuh. Sudah lama, tiga bulan nah, Hampir belum ngambil, ya beberapa sih beberapa na lewatan lagi tiap hari, sininya jualan tiap hari jadi apa? Nah ada yang itu nanam itu nanam palu, ada yang jadi jagung. Selain rumput liar, dasar sungai pun dimanfaatkan warga untuk menanam sayuran seperti jagung, cabai dan singkong. Hal tersebut menjadi pemandangan biasa saat musim kemarau tiba. Selamat siang. Inilah sungai dengan aliran sampah yang menurut kabar burung dari Bandung, ternyata kami tahu sekarang ini sampah itu berasal dari kabupaten, dari kabupaten. Di aliran irigasi ini yang bermuara ke Citarum ini berjuta-juta kubik, berpuluh ribu-ribu kubik teralirkan. Paneteo, coba turun. Ini ketahuan mah tidak bisa mengelak kalau kami punya video bukti bahwa sampah ini datang dari bukan dari Bandung. Nah, ini Paneteo, bagaimana ini? Sampah, aduh, ditudingkan bahwa sampah yang ada di Citarum ini adalah sampah dari Kota Bandung. Ternyata, ternyata ini dari kota Bandung berpuluh-puluh ribu. Dari kubik. <guluh> kubik ini hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum kaleng kaleng Ais. dan juga air minum hukum hukum hukum dari hukum proyek Majalaya Majalaya Majalaya Majalaya Ranca Ekek Iya siap Terima kasih Terima kasih Terima selamat siang semoga ini menjadi bahan kita semua Iya siap Wah bagus-bagus iya mending ngabring gil waduh woi tinggali iya tetimana di ranca Ekek karena ranca sedang banjir dipalikkan enggak diok jadi kumaha untuk petani ya Allah lakukan Tak bisa dipungkiri, masyarakat kita masih banyak yang memiliki perilaku negatif. Salah satunya, buang sampah sembarangan di berbagai tempat masih saja ditemukan adanya oknum masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Hal ini sangat memprihatinkan, terlebih di saat musim hujan saat ini, membuang sampah sembarangan tentunya bisa menyebabkan datangnya bencana banjir, sahabat. Hey memiliki sumber air bersih merupakan harapan dari semua masyarakat baik di pedesaan atau perkotaan sumber air bersih bisa dapat dari dalam tanah maupun air permukaan yang salah satunya adalah sungai org juga menyebutkan terdapat sekitar 500 pabrik berdiri di sekitar airan Sungai Citarum selain itu ada tiga waduk PLTA yang dibangun di alirannya ditambah adanya penggundulan hutan berlangsung pesat di wilayah hulu kondisi tersebut memperparah keadaan Sungai Citarum kini selama ada satgas dari dan sektor tujuh Citarum ini, saya merasa bangga dengan adanya dan sektor Pak Kronen Purwadi, wilayah Desa Rancamanyar ini sekarang udah merasa ya bersih, nyaman, airnya juga udah sedikit udah berubah 80% puluh udah berubah airnya, terus sampahnya juga udah tertanggulangi. Alhamdulillah kebersihannya sebelumnya udah kacau kalau sebelumnya ya sebelum adanya Dansekor eh, wilayah ini semrawut Sahabat, 15 juta jiwa bergantung ke Sungai Citarum. Jumlah keluarga yang mendiami bantaran Sungai Citarum mencapai 15.950.299 jiwa atau 35,8 persen dari total pendudukan Provinsi Jawa Barat. Citarum.org juga menyebut data tersebut didapat pada tahun 2012 yang lalu dan diperkirakan jumlahnya semakin meningkat sekarang nonom manku citarung cai na herang kokojayan tetelemang jing matur nalika apa nonom Cita rupi kami, menggetrikmu sih Sejak tahun 2018 yang lalu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki daerah aliran sungai di titik-titik yang dianggap memiliki tingkat pencemparan tinggi di sungai Citarum, sahabat. Program tersebut diberi nama Citarum Harum. Pengerukan sedimen tanah yang berada di aliran sungai Citarum di kawasan Balendah Kabupaten Bandung ini dilakukan oleh Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 6. Menurut Kodam Sektor 6 Citarum Harum Kolonel ARH Didik Kuswandi, kegiatan pengerukan sungai sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di kawasan Kabupaten Bandung dan persiapan menghadapi musim penghujan. Dengan adanya pengerukan diharapkan bisa mengembalikan kondisi aliran sungai seperti semula. Seperti yang Anda lihat, kami berhari-hari melaksanakan tugas lebaran yang sama dengan pada era dahulu Dengan kedalamannya termasuk kedalamannya juga Sehingga sungai Citarum tinggal terdapat oleh sedimen Kali ini juga saya persiapkan menghadapi musim penghujan yang akan datang Dengan harapan musibah banjir yang akan melanda daerah Balai Indah, Ujung Soang Tidak separah atau sepan tahun yang lalu Menghadapi musim hujan, sektor 6 sudah melakukan pengerukan sedimen di aliran dan sisi sungai sejauh 2,5 km. Selain pengerukan sungai, sektor 6 Citarum Harum pun melakukan penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai. Program Citarum Harum sendiri terlaksana di bawah komando langsung pemerintah pusat pelaksanaannya lebih terintegrasi dalam rangka mendukung upaya percepatan dan pengendalian air sungai. Banjir luapan sungai Citarum kembali merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Kolot Kabupaten Bandung. Tinggian air yang merendam permukiman warga ini bervariasi mulai dari 30 cm dan 60 cm. Bahkan di titik terendah, ketinggian air bisa mencapai 1 meter. Banjir luapan Sungai Citarum ini terjadi pada Jumat dini hari pasca hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak Kamis sore hingga malam hari. Akibat banjir ini, aktivitas warga pun terhambat. Sejumlah warga nekat menerobos genangan dengan berjalan kaki, sementara warga lainnya menggunakan jasa perahu untuk dapat melintasi banjir. Tadi malam udah, uh, dari kemarin sore ya, sore udah tinggi, malam digunur lagi besar, uh, tinggi lagi nambah terus. Tinggian paling dalamnya berapa? Nah, di saya ya mungkin bisa sekitar 1 meter. 100 meter. 100 meter. Ya. Pak, masalah dari warga sendiri dengan kondisi seperti ini, banjir lagi apa? Ini, Pak? Si masih banyak faktor sampah juga mungkin masih banyak ya. Kalau dilihat di air-air pergenangan -air sampah banyak yang <kuh> keluar. Terus juga mungkin aliran air ya harus diubah mungkin kalau percaya ya karena banyak hambatan belok. Selain merendam permukiman di kecamatan Dayakolot, banjir akibat luapan Sungai Citarum juga merendam sebagian wilayah kecamatan Balenda. Banjir selalu terjadi akibat masih banyaknya sedimentasi di dasar sungai, yang hingga saat ini masih dilakukan upaya normalisasi oleh Satuan Tugas Citarum Harum. Bisa kalian lihat ketinggian air saat ini bisa diperisi. Upaya Kualitas arusnya kita bisa lihat sana, yes. sana sungainya guys, eh, sungai kali Citarum. Ini sungainya guys, dan loh sini ini lapangan. Desa Atluk Jaya, guys. Tuh. Tiang gawang hampir setengahnya terendam. Ini guys, lapangannya memang tidak begitu jauh dari pinggir sungai Kalintarum. Tapi dia ikut terendam dan sana tanggulnya, guys. Tanggul Desa Atluk Jaya. kecamatan Taman Jaya. Untuk ketinggian air di tengah-tengah lapangan Cek dulu guys Sama partner saya Kita boleh cek ya guys Buat kedalaman lapangannya Menurut situs resmi Citarum Harum Citarum.id Upaya tersebut adalah gerakan bersama Dalam mengembalikan keadaan Citarum Sebagai penghasil air Untuk sebagian besar masyarakat di Jawa Barat Akibat dari maraknya pencemaran limbah ternak, limbah industri, limbah manusia, limbah medis Kerusakan biodata sungai terjadi sedimentasi tanah hingga abrasi di sekitaran daerah aliran sungai Citarum Yang mestinya kau saksikan Di tanah kering bebatuan Sahabat Itulah asal usul Sungai Citarum yang mungkin belum ka kalian ketahui, Sahabat. Dengan mengingat sejarah Sungai Citarum, semoga kita bisa lebih peduli lagi untuk menjaga air sungai supaya tetap jernih dan sesuai dengan fungsi yang ada, Sahabat. Tubuhku terguncang. nanti-wanti kita suruh naik, guys, jalangan. karena berbahaya juga bagi. <kuh> keselamatan karena masih di bawah umur karena Benampan tidak ada pengawasan dari orang dewasa nah, ini guys ada partner saya juga tango doi ini dia kang udin ini lagi guys ada partner selamat saya dan ini ini kecil sampai panas guys sampai apa jawabnya ketika ia kutanya menyapa ini bapak bapak bapak telah telah panas, panas. Ya. di guys, Badan saya banyak anak-anak hmm, kecil bermain air ini cukup berbahaya guys untuk anak-anak hmm, di bawah umur karena kepada jauh dari pengawasan orang tua nanti om saya berhenti bermain air guys Tetap di sekuat dan pada mau Hingga aku sendiri terpaku menatap langit Selalu salah Dan bangga Dengan dosa-dosa Atau alam mulai enggan Bersahabat dengan kita Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang